Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nakhmatuhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayaatiinil madd. May yahdihillahu Wa mayyudlilhu an la ilaha Wa anna muhammad abduhu wa rasuluhu la ba'da Allahumma salli wa sallim babarik ala muhammad Wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Mari di kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah banyak melimpahkan nikmat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa insya Allah berada di jalannya berada pada jalan yang benar dan insya Allah jalan yang ditiru oleh Allah subhanahu wa taala Amin salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atas jasa beliau lah Sehingga Kita pada detik ini Masih mengenal Ajaran-ajaran Islam Dan atas amal Soleh hadirin semuanya kami ucapkan Alhamdulillah jazakumullahu Khairan khasirah Amin saudara kaum muslimin Muslimat rahimahkullah Mari kita lanjutkan kembali Kajian tafsir Surat Al-Baqarah ayat 72 okay. surat al-baqarah ayat 72 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id qataltum nafsan fatarattum fiha فَاتَّارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌّ مَا كُنتُمْ تَغْتُمُونَ فَقُلْنَا دَرِبُوا بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُخْشِي اللَّهُ الْمَوْتَى كذلك يخشي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فياك الخجارة أو أشد Wa inna min al-khijjarati nabaya dafajjaru minhu l-anhar Wa inna minna lama yashqqqu fayakhruju minhu l Wa al dan ketiga Kotal Kamu membunuh Nafsan seseorang فَتَّرَتُمْ. Lalu kamu tuduh, menuduh, viha tentangnya atau di dalamnya, wallahu dan Allah muhrijun, menyingkapkan. Ya, muhrijun itu aslinya mengeluarkan. Ma apa yang kuntum kamu adalah taktumun kamu sembunyikan. Jadi, setelah orang Bani Israel menemukan, yaitu sapi betina, sesuai dengan syarat dari Allah, yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertama yang kedua berwarna kuning ya. tapi kuningnya itu adalah indah ketika seseorang memandang itu kepingin memiliki terus selanjutnya lagi yaitu sapi yang tidak pernah dipekerjakan tidak pernah untuk mengelola tanah untuk menyiram tanaman ya. Bahkan tidak boleh Yang namanya sapi itu cacat Atau belang. Ya. Jadi harus mulus Warnanya harus satu war, warna Yaitu kuning Maka ketika orang-orang Bani Israel Membunuh seseorang ya, Karena harta benda Karena ingin mendapatkan warisan Nafsan seseorang Fadda rotum, Lalu kamu tuduh menuduh Ini kalau menurut Imam Bukhari Fadda ini adalah berselisih Ya sama sebenarnya Berselisih Antara satu dengan yang lainnya bahkan orang yang membunuhnya itu justru melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Jadi seakan-akan dia itu tidak mengetahui siapa orang yang membunuh saudaranya tersebut. Dituduhkan pada orang lain. Tapi kalau menurut Ibnu Mujirat Fabda itu adalah Kamu yang membunuh Dan yang lain mengatakan Kamu yang membunuh Ya intinya sama Jadi antara satu Dengan yang lain Itu saling menuduh Dan yang melontarkan pertama tuduhan Itu adalah justru orang yang membunuh Membunuh Dengan tujuan apa? Agar dirinya itu Tidak mengetahui Yaitu apa? kesalahan kesalahannya tidak diketahui oleh orang lain maksudnya ya sehingga apa menuduh orang terlebih dahulu, dahulu. sama kalau misalnya di kampung ketika ada pencuri kadang-kadang justru yang berteriak itu adalah pencu pencuri ya pencuri berteriak terlebih dahulu sehingga apa orang lain yang tidak tahu asal-usulnya Nah, akhirnya dia mengikuti apa yang dikatakan oleh pencu pencuri. Jadi melontarkan kesalahan pada orang lain. Fatartum lalu kamu tuduh menuduh pihak tentangnya atau dalam hal pembunuhan tersebut. Ya, jadi saling membunuh. Kalau misalnya sekarang pembunuhan itu kan langsung ditangani oleh yang berwenang. Itu pun kadang-kadang kalau sekarang ada yang menggunakan apa? Rosi wal murtasi. Jadi sogok Menyo, menyok. Jadi kadang-kadang yang punya uang banyak itu justru yang dimenang dimenangkan. Meskipun itu kadang-kadang diotopsi. Ya. Jadi dibawa ke rumah sakit diotopsi, diteliti tapi kadang-kadang kan bisa dipalsu palsukan. Wong yang mengelola data itu adalah manu, manusia. Jadi penelitiannya benar. Tapi yang membuat laporan itu yang tidak ben benar. Dan, lah kalau zamannya Nabi Musa itu belum ada yang namanya otopsi Ya. Jadi belum ada sehingga pada saat itu hanya mengandalkan yaitu dari nabinya bagaimana cara memutuskannya karena seorang nabi seorang rasul. Nah, kadang-kadang Allah pun memberikan mu'dzi mu'dziat bagaimana caranya seorang rasul itu memberikan jawaban yang ben yang benar. Maka di sini Allah dan Allah muhrijun Menyingkap, membuka ya, Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel sebuah kesalahan Itu dibuka oleh Allah, disingkap Menurut yaitu Allah Nah kadang-kadang manusia itu tidak terima Dan tidak mau menerima kebenaran dari Allah Allah karena dirasa kadang-kadang menurut akal mereka Itu tidak masuk akal Oleh karena itu Kebenaran dari Allah Itu ada kalanya itu masuk akal Ada kalanya tidak masuk akal Artinya kalau difikir itu tidak ada hubungan Akan tetapi terjadi Karena semuanya itu adalah kuasa Allah Allah, maka dengan jalan Allah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah maka disingkatlah sebuah masalah itu, yaitu pembunuhan diantara orang-orang Bani Israel. Makuntum apa yang kuntum kamu adalah taktumun kamu sembunyikan. Jadi sebenarnya atau seandainya orang yang membunuh itu mau Bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab secara otomatis tidak perlu panjang lebar untuk memutuskan sebuah masa. Masalah akan tetapi, di mana sih, ya? Ada orang ketika melakukan kesalahan itu langsung dia mengakui itu seribu satu. Ya. Jadi, ketika melakukan kesalahan, terus langsung bertanggung jawab itu seribu satu orang. Rata-rata mesti sembuh, sembunyi, bahkan disembunyikan, ditutup rapat-rapat. Jangan sampai orang lain itu, yaitu apa, melihat, melihatnya, atau mengetah, mengetahuinya. Karena ini apa sebuah aib. Oleh karena itu, ada. Aib itu yang bisa dibicarakan Juga ada aib yang tidak perlu Dibicara Bicarakan Kalau misalnya seorang polisi Seorang hakim Membicarakan masalah orang lain Itu bukan berarti Ghibah, tidak Akan tetapi Kepingin mengetahui sebuah kebenar Kebenaran Kalau itu dikatakan ghibah, kan Nanti hakim dosanya penuh Polisi juga dosanya penuh. Kenapa? Ya setiap meneliti seseorang, menyelidiki seseorang itu kan mesti membicarakan aib orang lain. Oleh karena itu, aib yang membahayakan orang lain. Ya, baik itu membahayakan negara, membahayakan jam, Itu boleh. Tapi dengan tujuan bukan kita menghina, akan tetapi mencari kebenar, kebenaran. kebenaran manusia rata-rata tidak mau mengakui kesalahannya. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, ada seorang wanita yang mengakui kesalahannya di hadapan Rasulullah, telah melakukan zina. Pada saat itu sudah hamil. Dia datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, saya telah melakukan zina. Dia berjumpah bahwa dirinya memang telah melakukan zina. Dan pada saat itu dalam keadaan apa? Yaitu hak hamil maka dia mengatakan kepada Rasulullah yang sesungguhnya dan dia mau bertobat kepada Allah oleh karena itu tabatnya apa dia harus dihukum ya. karena dia sudah berkeluarga ya. oleh karena itu hukumannya adalah harus diranj diranjam diranjam itu adalah ditanam seluruh tubuhnya ini ditanam tinggal kepalanya saja setelah itu ada bagian seseorang yang menghantam yaitu batu tapi batunya itu kecil-kecilnya sampai mening meninggal, itu diranjang setelah dia mengakui kepada Rasulullah maka Rasulullah mengatakan ya nanti setelah kamu melahir Melahirkan Begitu melahirkan maka si wanita ini Datang kepada Rasulullah kembali Karena memang dia itu Benar-benar kepingin tobat kepada Allah Maka pada saat itulah Diputuskan sebuah hukuman Maka dia harus diranjang Sampai mening Meninggal Lagi sebelum diranjang Tentu saja dia itu bertobat kepada Allah Yang sesungguh Sesungguhnya maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan ber bersih karena apa hukuman di dunia sudah diterimanya ya setelah itu tobat kepada Allah tapi kalau sekarang kan jarang orang datang kepada hakim ya hakim saya ini melakukan kesalahan begini begini begini ya kalau sekarang kadang-kadang masih apa artinya ketika diteliti, diselidiki? Itu loh, saya nggak mengaku. Tapi orang sekarang itu, ketika diselidiki, itu justru kadang-kadang berbangga, berbangga ya, dimasukkan televisi ke sana ke di Itu masih senyum-senyum ya, saya melihat para pejabat. Ketika melakukan korupsi Ketika ditangkap itu masih tersenyum Tersenyum Seakan-akan tidak melakukan kesalahan Kesalahan Padahal kalau di dalam Islam Ketika melakukan kesalahan Itu seharusnya Dirinya itu pertama mengakui Yang kedua yaitu Bertobat kepada Allah Enggak malah senyum Senyum jadi Allah akan menyingkap sebuah masalah apa yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel. Maka pada saat setelah menyembelih, yaitu apa, uh, sapi betina, maka Allah berfirman, Fakulna, lalu kami berfirman, Ilribuhu, pukullah ia, bimbaktiha dengan sebagiannya. Ya. Jadi di sini disebutkan bibaqdih. Artinya sebagian dari anggota tubuh sapi beti betina. Oleh karena itu anggota tubuh sapi betina ini oleh Allah disembunyikan, dirahasiakan. Seandainya ya, seandainya Allah menyebutkan secara khusus anggota yaitu apa anggota dari sapi betin yang tersebut tentu orang sekarang ketika membaca Quran kok ada orang yang terbunuh tentu itu akan diguna gunakan kenapa karena itu pernah dicontoh contohkan oleh karena itu di sini bimbing dia dirahasiakan oleh Allah ya kalau misalnya di dalam Kitab Ibris Al-iblis itu disebutkan bahwa yang digunakan untuk memukul adalah ekornya. Itu tidak ada keterangan yang jel jelas, karena di dalam Al-Qur'an itu hanya disebutkan yaitu sebagian dari anggota sapi beti betina. Jadi, dirahasiakan tidak tahu apakah ekornya, apakah kakinya, ya, ataukah yaitu yang lain yang lain gada demikianlah yuhhi menghidupkan allahu allah al-mauta yang mati jadi setelah dibukul ya, dengan bagian anggota tubuhnya maka pada saat itu langsung hidup kembali hidup setelah hidup ditanya Siapa Yang membunuh Membunuh Setelah itu langsung Karena orang yang membunuh adalah mengerumuni di sekitarnya Kepingin bukti Maka orang-orang Bani Israel pun apa pada saat itu lihatnya Jadi berkerumun di sekitarnya Maka pada saat itu langsung Orang yang bangkit kembali hidup kembali ini Langsung Yaitu apa dengan isyarat mengatakan bernama si ah Orang yang membunuh Membunuh Setelah itulah yang ditangkap ya. Jadi pada ayat ini Yang perlu Menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi ketika Allah memberikan Sebuah mukjizat, Itu kadang-kadang kan tidak masuk akal Masa orang mati dipukul dengan anggota ya atau bagian anggota sapi betina saja yaitu hidup kembali, kembali. sebenarnya ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Bani Israel tujuannya apa? pertama, banyak dari kalangan orang-orang Bani Israel itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan jadi ketika orang itu mati dibangkitkan kembali itu tidak percaya Makanya, Allah menunjukkan di hadapan mereka, di hadapan mata mereka, supaya apa? Dia itu tahu bahwa Allah itu adalah berkuasa, kuasa, dan mampu segalanya, sehingga apa? Ditunjukkan di hadapan matanya dengan dipukul sebagian anggota sapi betina saja, dia hidup kembali, kembali atas perintah Allah, atas kuasa Allah. Kalau tidak atas perintah Allah, ya mana mungkin? Kalau misalnya sekarang dipukul beberapa kali pun tidak mungkin hidup. Oleh karena itu dari sinilah sehingga Allah pun cara menjawab apa menjawabnya sebuah masalah pada hari ini Allah memberikan ilmu kepada manu, manusia sehingga sekarang ada penelitian sidik jarinya gimana. Terus diotopsi ini sebabnya apa? Ini kan ilmu dari Allah, sehingga manusia manusia itu mampu mengetahui siapa pembunuh pembunuhnya dan kayak apa cara membunuh membunuhnya. Kalau zaman dulu belum, jadi masih murni mukjizat dari Allah. Padahal hanya dipukul dengan bagian yaitu anggota sapi betina. Ini loh, orang yang rata-rata tidak percaya. Oleh karena itu, kadang-kadang suatu saat, Allah pun menunjukkan ayat-ayatnya kepada kita secara langsung. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadari, bahwa Allah itu sesungguhnya menunjukkan kepada manusia, agar mereka itu sebenarnya supaya imannya kepada hari kiamat atau hari pembalasan itu adalah benar-benar beriman -beri. kan banyak orang yang tidak percaya bahkan pada zaman Rasulullah itu pernah orang-orang kafir kuras itu sampai membawa yang namanya apa tulang tulangnya orang mati ini dibawa kepada atau di hadapan Rasulullah Ya Rasulullah apakah seperti ini Nanti bisa dibangkitkan kembali Apakah seperti ini Iya Bagaimana Allah membangkitkan Apakah kamu tidak tahu Bagaimana Allah itu Menghidupkan bumi yang asalnya Mati menjadi subur Asalnya gersang menjadi Subur itu hanya lantaran Allah yaitu menurunkan yaitu sebuah hu, hujan. Itu bisa hidup. Terus manusia itu asalnya kan enggak ada. Allah mengadakan itu mudah. Kun jadi maka jadi. Apalagi yang asalnya sudah ada. Bagi Allah malah gampang. Ya. Maka ayat ini Selain sebagai bukti Untuk menunjukkan sebuah kebenaran Maka sesungguhnya Allah menyingkap sebuah masalah ini Supaya orang-orang Bani Israel itu Meyakini Bahwa setelah kematian itu Adalah ada yaitu kebangkit Kebangkitan Yang mana kebangkitan itu adalah Apa? Yaitu harus Mempertanggungjawabkan seluruh Amal perbuatan masing Masing Jangankan manusia biasa Nabi Ibrahim juga pernah Mengatakan yang sama Ya Allah Apakah Nanti itu Ada yaitu apa kebangkit Kebangkitan Terus bagaimana Lu sampai akhirnya apa Maka ambillah sebuah burung Burung merpati Maka belahlah yang satu letakkan di ujung sana ya di bukit sana dan yang satu di bukit sana setelah itu dipersatukan oleh Allah, Allah maka hiduplah kembali ditanya oleh Allah apakah kamu masih ragu dengan hari kebangkitan tidak ya Allah tapi agar kami agar saya itu lebih mantap iman-imannya jadi Nabi Ibrahim tidak ragu tapi apa? Untuk lebih memantapkan hatinya iman tentang hari kebangkitan setelah kematian, maka perlu bu bukti. Ya. Lah kita mau tidak mau harus ya, yakin. Apa yang dikatakan oleh Allah adalah hak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hak. Yakinlah. Kalau misalnya kita kepingin bahagia. Kepingin selamat dunia akhiratnya Maka ikutilah Apa yang dikatakan Allah Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Insya Allah kita akan sel selamat Dan tidak perlu Kita itu membutuhkan bukti tidak perlu Kenapa? Karena Allah yang mengatakan Karena Rasulullah yang mengatakan Mengatakan Yakinlah bahwa kita berada pada jalan yang ben Yang benar Kembali pada ayat ini, warjuriqum dan dia memperlihatkan ayatihi tanda-tanda kekuasaannya la'allakum agar kamu tak kilun kamu menggunakan akal. Ya, jadi Allah menunjukkan sebuah tanda-tanda kebesarannya. Hanya dibukul pakai anggota sapi betina, Maka dia hidup kembali Setelah itu ditanya Maka dia pun menjawab Menjawabnya Setelah menjawab Maka dia pun mati kemba, kembali Jadi nggak berlanjut hidupnya Setelah menjawab selesai Maka dia pun mati kembali Kembali Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Pernah pada zaman Rasulullah itu ada Seorang Yahudi yang membunuh budak perempuan Jadi budak perempuan ini dibunuh Dihantam pakai dua batu ya, Orang Yahudi ini menginginkan yaitu perhiasannya Karena dia punya yaitu perak Hanya perak ya, Sampai orang-orang Yahudi atau orang Yahudi ini membunuhnya itu cara membunuhnya adalah dengan yaitu apa Menghantamkan dua batu pada kepalanya Sampai kepalanya itu hancur Nah pada saat itu tidak ada yang mengaku Maka Rasulullah diberi muzizat oleh Allah Jadi Rasulullah langsung bertanya kepada Budak perempuan yang mati itu Lalu ketika ditanya Dia pun menjawab bahwa yang membunuh adalah orang Yahudi yang pertama si A. Ah. Jelas. Dan cirinya juga jel jelas. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Setelah menjawab demikian maka dia pun kembali mati. Setelah itu orang yang disebutkan oleh yaitu budak perempuan yang mati tersebut dicari oleh Rasulullah setelah dicari maka ketemulah maka dia pun dihukum sesuai dengan apa yang pernah dilakukan kepada bu budak, dia pun dihantam pakai dua batu sampai kepalanya pun bu, pecah, maka meninggal lagi dia nah ini salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi nah dan mukjizat ini tidak bisa ditiru oleh orang lain kalau misalnya sekarang ada orang yang mengatakan ya dengan pakai pukulan tangan ataupun apapun kok dia mengatakan bahwa si A ini dibunuh si B dan lain sebagainya ini bukan mukjizat, tidak nya akan tetapi dia biasanya menggunakan kalau istilah jawanya itu pakai perewang perewangan menggunakan jin biasanya ya, kalau menggunakan jin maka satu kebenaran seribu kebohong, kebohongan meskipun itu adalah jin muslim ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran kan dilarang orang itu meminta tolong kepada Jin ya. Jadi kalau minta tolong jangan sekali-kali Kepada jin Datang kemana Setelah itu menyebut-nyebutnya Setelah itu hadirlah Kadang-kadang sekarang itu Menggunakan seakan-akan Itu adalah ajaran is Islam Ada orang yang mendatangkan Jin itu dengan apa Membaca surat jin Setelah itu Lampunya ini dimatikan maka dia mengundang yaitu jin atau dengan cara yang, lah, yang lain seakan-akan itu adalah islami akan tetapi itu adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasul Rasulullah Rasulullah tidak pernah minta tolong kepada jin oleh karena itu sekarang jangan mudah percaya percaya kalau itu tidak dari Allah atau tidak dari Rasul Rasulnya kalau zaman Rasulullah ada yang namanya mukjizat. Mu Jadi mukjizat itu bukan atas kehendak Nabinya atau Rasulnya tidak, tapi mukjizat itu adalah kehendak Allah. Itu namanya mukjizat. Mu Sedangkan karomah itu diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan karomah itu pun yaitu karena kehendak Allah. Orang yang dekat kepada Allah Maka tentu dia akan ditolong oleh Allah Setiap berdoa Senantiasa dikabulkan Kenapa? Dia dekat kepada Allah Tapi tidak tahu bagaimana cara Allah Menolong Kalau misalnya Cara menolongnya itu kok tahu Nah itu berarti bukan karomah Kalau dulu itu adalah ada yang namanya Ilmu apa karomah Tapi setrum pakai Jin, okay. sehingga apa dia mampu menggerakkan orang lain, mampu begini. Jangan dengan TV, ya. Okay? Tanjangan YouTube, orang magetan, ya. Yeah. Itu kan begitu tuh. Jadi ada orang oyong yang menyerang begini. Rasulullah nggak pernah, okay. Jadi kalau seandainya Rasulullah demikian enak. Tadi perang, toto, ato, atuan, jadi Allah menyingkap yang demikian itu agar manusia itu tak kidun menggunakan akalnya. Artinya begini: akal, kalau misalnya suara hati itu sesungguhnya adalah suara yang sebenar, sebenarnya, sebenarnya basiroh. jadi. Suara kebenaran itu di dalam hati. Hati itu tidak pernah bohong sebenarnya. ya Akan tetapi hati ini dikuasai dua, ya. Jadi ada dua bagian. Ada kalanya yaitu nafsu ini yang apa? Yang namanya iroda. Ya. Iroda itu yaitu apa? Nafsu yang benar. Tapi ada kalanya nafsu yang tidak benar. Benar Nah, nafsu yang benar Ini kita jalankan Keinginan hati, kebenaran kita jalankan Tapi nafsu yang tidak benar Keinginan yang tidak benar Bertentangan dengan syariat, Ya, atau bertentangan Dengan agama Allah Maka kita tinggal Tinggalkan, bahkan di dalam hati Yang paling dalam, ketika kita melakukan Sebuah kesalahan, dia mesti Mengatakan bahwa ini adalah Salah tapi seringkali kita itu tidak mendengarkan suara hati kita. Suara hati kita itu kita abaikan. Karena apa? Kita mengikuti hawa nafsu yang sah, yang salah. Oleh karena itu seseringkali. Mari kita dengarkan suara hati kita. Insya Allah, kalau kita mendengarkan suara hati kita yang paling dalam, maka kebenaran itu akan datang bahkan orang yang melakukan maksiat hatinya pun mengatakan bahwa ini adalah salah. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang tua yang memberikan nasihat kepada anak, "Hei anakku, meskipun saya itu orang yang banyak berbuat maksiat, tapi kamu jangan niru ayahnya, kamu jangan niru ba bapak." Kadang-kadang kan demikian. Lah hal semacam itu itu tidak diperhatikan oleh anak. Anak lebih melihat contoh Kepada orang tua Apa yang dilakukan orang tua Masih contoh. Kecuali kalau memang Allah itu Benar-benar memberikan hidayah Hidayah Maka dia pun Tidak akan yaitu mengikuti Apa yang dilakukan oleh Orang tua, orang tua. Jadi tak hidup Artinya apa? Akal kita kita bawa kepada kebenar Kebenaran, kebenaran. Kita bawa kepada agama Allah. Sehingga cara berpikir kita itu adalah tentang kebenaran Allah. Meskipun itu tidak masuk akal. Karena yang berkata itu adalah Allah. Yang berkata itu adalah Nabi Allah. Maka kita harus beri beriman. Jadi beriman kepadanya. Maka akal kita, kita bawa ke situ. Sehingga kita yakin dan percaya. Apa yang terjadi semuanya itu adalah atas kuasa Allah. Kita ditunjukkan ayat-ayat Allah. Ya, sering tapi kadang-kadang kita sama sekali tidak memperhatikan memperhatikan. Oleh karena itu, seseringkalilah kita memperhatikan alam karena ini juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika terjadi sesuatu, maka itu bukan berarti apa? karena sebab alam, tapi yang jelas Allah punya tujuan tertentu. Ya, dan manusia diperingatkan dengan berbagai cara termasuk adalah misalnya terjadi di alam semesta. Maka akal kita kita bawa ke situ. Supaya apa? berpikir kebenar kebenaran. Jadi arah kita, pikiran kita Senantiasa kita konsentrasikan Kepada kebenaran Allah Jangan sampai berpikir di luar kebenar kebenaran Sehingga kadang-kadang kita itu Kufur kepada Allah Termasuk kadang-kadang begini Ada kalanya orang itu berpikir tentang Allah Masa iya Allah itu berdiri sendiri. Masa iya, Allah itu siapa yang menciptakan? Masa iya, Allah itu begini dan begitu? Itu kan akal manusia yang tidak menjangkau tentang dat'aw all? Allah. Ini biasanya pertanyaan dari anak-anak. Pertanyaan anak-anak ini tidak ada batasnya. Oleh karena itu, kadang-kadang kita pun Dituntut harus mampu menjawab Yang mana harus diterima oleh akal ah? Anak Kadang-kadang Anak itu bertanya Saya pernah ditanya oleh anak saya yang paling kecil Pak Allah itu rumahnya di mana Pak apakah Allah itu juga punya dapur Pak apakah Allah itu Macam-macam pertanyaannya nah, Itu kan harus mampu menjawab Bagaimana caranya diterima oleh A? Anak. Lu sampai bertanya begini, Pak, Allah itu yang menciptakan tuh siapa? Bisa sampai bayangkan. Jadi kita nalar anak ini, jadi ya, jangan sekali-kali kita membentak. Lalu hmm. enggak usah tanya demikian. Tapi kita harus menjawab sesuai dengan kapasitas yang bisa diterima oleh A. Sering kadang anak kita itu bertanya demikian Oleh karena itu kata Nabi Jangan berpikir tentang dat Allah Tapi berpikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah Jadi ciptaan Allah ini lah yang kita pikirkan Karena disitulah ketika kita berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah Pertama kita akan menambah keimanan kita kepada Allah semakin banyak yaitu apa? artinya meneliti tentang penciptaan Allah sesungguhnya itu semakin tinggi iman seseorang terus setelah itu maka timbullah sebuah ilmu pengetahuan pengetahuan jadi dari penelitian itu sehingga ada ilmu pengetahuan jadi, maka disitulah akhirnya ilmu Allah itu berkembang berkembang maka kata Allah ya, maka jangan sampai lupa ketika kita berpikir tentang apa yang diciptakan ciptakan oleh Allah kita senantiasa yaitu apa ingat akan nama Allah sebagaimana di dalam firman itu ya ikro' bismirobbikalladhi kholak bacalah atas nama Allah, artinya apa setiap apa yang kita baca di alam semesta ini Kita kembalikan kepada Allah Sehingga semakin kita banyak membaca Semakin banyak ilmu Dan semakin tinggilah iman kita kepada Allah Itulah maka pentingnya Allah menunjukkan ayat Supaya kita itu apa? Tak kilu Supaya berfi berfikir saya kira, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.